Pecur Hatta punya uang. Ayu Ting Ting tagih honor video klip setelah sempat ramai dengan perseteruan Ayu Ting Ting dan Dewi Persik. Rana musik dangdut belakangan kembali dihebohkan dengan aksi saling sindir antara Ayu Ting Ting dan Julia Perez, ya, seperti dikutip dari akun Instagram pribadi Julia Perez. Ayu terlihat menagih honor untuk aksinya sebagai model di video klip Julia. Maket Julia Perez kan belum bayar Ayu tuh buat video klip Maket. Akhir bulan lunasin yak, Jack. Nyicil hahaha. Tulis Ayu di kolom komentar video tersebut. Apakah kejadian ini menandakan renggangnya hubungan dua sahabat tersebut? Untungnya apa yang dilontarkan Ayu ternyata hanyalah candaan semata. Julia sendiri langsung membalas komentar Ayu dengan kalimat yang tak kalah jenaka. Nah ini namanya sahabat kalau nagih Livi. Makasih ya depok kek paham banget situasi kue sekarang jeg sampai kue nyanyi delapan oktav nih. Biar paham situasi i rekening no kue wasub berapa duit kue mau nangis dah jawab Julia Perez. Seperti diketahui, kejadian ini sendiri bermula saat Julia menggugah sebuah meme yang menggambarkan keuangannya saat ini. Entah bercanda atau tidak, Julia Perez bahkan mengajak para followersnya untuk menyumbang My Situation Right Now. Dari lubuk hati paling dalam. Kalau ada mau transfer terima kasih, tulis Juppe di keterangan memenya tersebut. Ini alasan Julia Perez enggan bayar honor Ayu Ting Ting. Baru-baru ini ranah musik dangdut dihebohkan dengan aksi saling sindir antara Julia Perez dengan Ayu Ting Ting. Walaupun apa yang dilakukan mereka hanya candaan belaka. Dari sindiran itu terkuak sejumlah fakta. Salah satunya adalah soal honor Ayu Ting Ting di video klip Julia Perez yang konon belum dibayar hingga saat ini lewat akun Instagram pribadinya. Ayu Ting Ting menagih uang honor video klip kepada Julia Perez. Ungkapan berbalut canda itu langsung ditanggapi Julia Perez dengan kalimat yang tak kalah jenaka. Mac at Julia Perez kan belum bayar Ayu tuh buat video klip Mac Wake at tuh. Akhir bulan lunasin yak Jack nyicil. Hahaha, -ha -ha. Celetuk Ayu di kolom komentar Instagram Julia Perez. Nah, ini yang namanya sahabat. Kalau nagih livi. makasih ya Depok kek paham banget situasi kue sekarang. Jack sampai kuenya nyanyi 8 oktav nih, biar paham situasi rekening no kue wasut berapa duit kue. Mau nangis dah, jawab Julia Perez dalam sebuah acara infotainment di salah satu televisi swasta. Julia terlihat kembali menegaskan kalau apa yang dilontarkan Ayu hanyalah candaan semata. Ketika disinggung soal honor, pelantun lagu Gak Zaman itu juga mengaku tak akan membayar honor Ayu Ting Ting. Julia menganggap penampilan Ayu di video klip tersebut adalah murni sebagai bantuan dari seorang sahabat. Enggak, enggak akan saya bayar, enak aja bayar, enggak lah, enggak usah bayar. Kalau sama teman mah enggak usah bayar, Iya enggak, jadi nanti kalau Ayu bikin video klip, ya gantian aja, gitu, ucap Jupe di petikan wawancara itu. Ayu kadang-kadang support aku di Instagram dia kan paling banyak nih followers Ayu dia jarang sih minta sama aku tapi yang namanya teman kita selalu bantu doa kalau ada apa-apa kita selalu support tegas Julia Perez gini modus Julia Perez ajak Ayu Ting Ting jadi model klip beberapa hari lalu Julia Perez dan Ayu Ting Ting melakukan aksi saling sindir di akun media sosial Pedangdut berusia 24 tahun itu menulis di kolom komentar bahwa Jupe begitu ia akrab disapa belum membayar honor Ayu sebagai model video klipnya namun komentar tersebut tak berniat serius. Keduanya hanya melakukan candaan tanpa bermaksud apapun, itu bercandaan doang. Kita lagi bercanda, kata Julia Perez kepada Liputan 6.com melalui sambungan telepon, Kamis, tanggal 27 bulan 10 tahun 2016, sejak awal. Dua sejoli itu juga tidak pernah melakukan perjanjian resmi apapun mengenai honor dan lain sebagainya Ayu Ting Ting bersedia menjadi model video klip atas dasar hubungan persahabatan Enggak ada pakai kata bantuin, eh ada pakai kata jasa dibayar jasa juga enggak ada apa-apa pokoknya aku cuma bilang, datang ya, sudah gitu, itu sudah sering kayak gitu, Julia Perez menjelaskan hanya saja, mantan istri Gaston Castano itu memang punya triknya sendiri agar teman-teman dekat mau membantu melancarkan pembuatan video klipnya dengan cuma-cuma. Aku memang setiap kali bikin video klip suka buat jebakan sama teman-teman. Ah video klip mahal nih, propertinya mahal. Jadi aku iming-iming biar pada datang. Jadi memang sengaja. Dulu waktu sama almarhum Olga juga pernah gitu, sama canda juga begitu. Ia mengakhiri Ayu Ting Ting dan Robi Purba pacaran. Semenjak mengakhiri pernikahannya dengan Hendri Basko Rohenderso alias NG pada 4 Juli 2013 lalu, kehidupan Asmara pedangdut Ayu Ting Ting masih terus jadi sorotan terlebih. Usai memutuskan hubungan dengan aktor asal India, Sahir Seh, Ayu juga sempat menuai banyak kritik akibat isu kedekatannya dengan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Dugaan tersebut mendadak sontak membuat Ayu kerap menjadi bulan-bulanan para hater di dunia maya, kini setelah gosip tersebut mulai berlalu. Ayu kembali dikabarkan dekat dengan salah satu presenter muda Tanah Air, Robi Purba. Anggapan itu muncul setelah keduanya saling berbalas pesan soal putri Ayu, Bilkis Kumairah Raza. Di akun Jejaring Sosial, Cium Kiting, ungkap Robi Purba seperti dikutip dari kolom komentar akun Instagram Ayu. Belum lama ini, kiset at Robi Purba tulang, paman, mual balas Ayu. Pelantun Sambalado tersebut tampak senang melihat Robi yang memuji penampilan Bilki saat sedang mengenakan hijab tak hanya saling berbalas pesan. Robi juga terlihat memberi tanda like di beberapa postingan Ayu Ting Ting. Aksi Robi itu menjadi harapan tersendiri bagi para penggemar yang berharap Ayu segera menemukan jodohnya di tahun ini. Kak Ayu Makak Robi Kapan Jadian Cocok ya? Kak Ayu Imut Kak Robi Perfect Komentar Salah Seorang Fan Asik kek Abang Et Robi Purba Sama Kakak Et Ayu Ting Ting 92 Jadian Yah Timpal Fan Lainnya